seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke kapal dan keunggahan pertama ada ungan spesial banget ya, dari Papa Daniel yang mana tentunya ketika ditanya oleh Rizky Bilar lagi makan apa tentunya Bapak Daniel menjawab lagi makan markona nah ya <laughs> Ini tentunya kelakuan dari Bapak Nang juga Selalu membuat kita ketawa bahagia Ternyata yang dimakannya adalah Makaroni persabat yang dibilangnya Markona nih, aduh luar biasa Tentunya, mudah-mudahan saja Untuk keluarga Rizki Bilar Selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan, amin ya robal alamin Postingan tersebut dari post kembali oleh Akun Instagram Leslar underscore yang Ada kalimat caption yang dituliskan bisa bah ini si papa makaroni di Palestina jadi markona tuh wow tentunya membuat kita ketahui bahagia ya dari Papa Daniel dan keluarga Leslar. Berikutnya kita lihat ada unggahan dan gambar terbaru para sahabat, ya yang mana kita mendapatkan kabar Leslie Kejora sudah sampai di rumah Tanggerang ya tentunya putri Lesti Kejora, Alcimedes, sudah sampai di rumah Tangerang bersama keluarga besar Alhamdulillah tentunya info ini diunggah persahabat ya di channel Need Not. mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia langsung dari idola kita dan mudah-mudahan ada kejutan soal pernikahan persahabat ya dari Lesti maupun Rizky Billar. Unggahan tersebut juga telah dihapus kembali oleh akun HP Red Kota Sultan Ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Tim tunggu, cedukan mana suaranya." Eh, persahabatnya, pastinya kita menunggu cedukan bahagia dan tentunya cedukan manja. Persahabatnya yang akan diberikan Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam posting tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif dari para fans, yakni dari akun Instagram rnar56568 mengatakan dalam kolom komentar Mas Bawan kayaknya enggak akan pulang sebelum dia keluar atau nunggu ada yang ke situ. Wow, tentunya siapa yang menunggu kabar bahagia dan kabar baik soal Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya bersama ya, tetap pada channel ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi bahagia dari Lesti dan Rizki Bilat. Silakan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.